Oke, okay, baiklah, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Malianti Silalahi, saya adalah dosen stikes rumah sakit Husada Jakarta Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Seperti kita ketahui sendiri, tanda-tanda vital ini terdiri atas pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, pemeriksaan pernafasan, dan pemeriksaan suhu. Apakah indikasi dilakukan pemeriksaan TTV? Indikasi dilakukan pemeriksaan TTV adalah setiap pasien yang dirawat di rumah sakit wajib dilakukan pemeriksaan TTV untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi dari pasien. Di mana prinsip yang kita gunakan untuk pemeriksaan TTV adalah prinsip bersih. Yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan pemeriksaan TTV yang pertama kita harus mau melakukan verifikasi data terlebih dahulu di mana kita sebagai seorang perawat harus melihat catatan perkembangan dari pasien untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari TTV pasiennya kita Kemudian hal yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan cuci tangan Sebelum kita mencuci tangan, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa semua perhiasan yang ada di dalam di tangan kita harus kita lepas. Seperti saya, saya akan melepas cincin saya. Kemudian kita akan melakukan cuci tangan, di mana e, untuk cuci tangan ada terdiri atas dua, yaitu menggunakan e, alkohol dan juga air mengalir, atau disebut dengan hand rub ataupun hand scrub. Hari ini kita akan melakukan cuci tangan berbasis alkohol atau disebut dengan hand rub di mana waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan hand rub adalah 20-30 detik itu menurut WHO dan di mana untuk cuci tangan tersendiri itu menggunakan 6 langkah cuci tangan dan saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan yang benar yang pertama kali, ya, ini adalah antiseptik berbasis alkohol kita akan langsung menuang alkohol ke tangan kita Kemudian kita akan langsung melakukan gerakan. Yang pertama kita akan melakukan gerakan memutar. Dimana gerakan memutar ini adalah berlawanan jarum jam. Dan jumlah hitungan yang kita buat adalah 4 hitungan. Saya akan praktekkan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ke punggung 1, 2, 3, 4. Pindah ke tangan yang sebelah, ke punggung tangan juga 1, 2, 3. Empat, sekarang kita gerakan ke sela-sela jari satu dua tiga empat. Kemudian kita ke e, mengunci satu dua tiga empat. Kemudian jari jempol kita e, kita genggam dan kita lakukan gerakan memutar satu dua tiga empat satu dua tiga empat. Kemudian kita gerakan untuk ujung-ujung jari memutar berlawanan jarum jam satu dua. Tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, tangan sudah bersih. Oke, baiklah. Adapun alat-alat ketika kita akan melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital adalah yang pertama, alatnya adalah Spingmo Manometer untuk mengukur tekanan darah. Yang kedua, alatnya adalah menggunakan stetoskop. Kemudian yang ketiga adalah termometer. Dan selain ketiga alat ini, kita juga menggunakan sarung tangan dan juga hand wrap untuk cuci tangan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya adalah Suster Yanti yang merawat Bapak pagi hari ini sampai nanti siang pukul 2 siang Apa kabarnya hari ini Pak? Oke berarti sudah baik-baik saja ya Pak ya Baik Pak, hari ini saya akan langsung melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak ya Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi Bapak hari ini Apakah tekanan darah, kemudian pernafasan, nadi dan juga suhunya sudah kembali normal. Karena kemarin hasil dari TTV Bapak itu tekanan darahnya masih sangat tinggi. ya enggak, Pak? Oke, baik, Pak. Nanti saya akan pemeriksa akan melakukan pemeriksaan TTV. Nah, Bapak mau kita periksa sambil Bapak tiduran atau mau sambil duduk, Pak? Oke, mau sambil duduk aja ya. Baik. Kalau memang Bapak mau sambil duduk, berarti Bapak bersedia ya. Saya siapkan alatnya dulu. Saya tutup tirainya. Kemudian hidupkan lampunya. Saya persiapkan alat dulu ya. Oke, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan kali ini adalah kita menggunakan hand rub yaitu nama langkah. Setelah cuci tangan, kita langsung menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang kita gunakan kali ini adalah sarung tangan bersih, karena untuk pengukuran tanda-tanda vital itu prinsipnya adalah prinsip bersih. Setelah menggunakan sarung tangan, kita langsung kembali kepada pasien. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membawa spingmo manometer ke samping pasien, dan juga jangan lupa membawa stetoskop. Kita buka dulu spingmo manometernya, kemudian kita letakkan spingmo manometer sejajar dengan jantung pasien. Kemudian yang kita lakukan adalah kita pasang manset ke tangan pasien yang akan kita lakukan pengukuran. Hal yang harus diperhatikan adalah. Ketika pasien terpasang infus, maka kita harus melakukan pemukulan tekanan darah pada tangan yang tidak terpasang infus. Kita akan pasang mansetnya, sudah sejajar dengan jantung pasien. Setelah kita memasang manset, maka kita akan meraba nadi bradialis ya kita raba uh, nadi bradialis setelah kita meraba maka kita akan meletakkan stetoskop di atas dari nadi bradialis di nadi radialis maka kita langsung meletakkan tangan kita yang tidak dominan ke nadi radialis kita memompakan sampai nanti kita merasakan tidak ada lagi detakan nadi di nadi radialis jika sudah tidak ada detakan nadi radialis maka nanti kita akan langsung tambahkan 30 mm Hg dari Uh, tidak terdengarnya atau tidak terabanya nadi radialis Saya akan melompakan Oke, okay, sudah tidak ada nadi radialis Maka saya akan menambahkan 30 mm Hg Kemudian, tangan saya langsung memakai stetoskop Jangan saya yang tidak dominan saya letakkan di nadi bradialis. Kemudian saya akan melakukan penurunan 2 sampai 3 mm Hg. Kenapa 2 sampai 3 mm Hg? Karena jika tidak 2 sampai 3 mm Hg, maka hasil yang dihasilkan itu tidak akan e, benar atau kemungkinan sistolnya akan lebih tinggi dan diastolnya akan lebih rendah. Saya akan menurunkan dari air raksanya untuk pengukuran kemudian untuk menentukan hasil dari tekanan darah maka kita akan langsung mendengarkan bunyi pertama dan juga bunyi terakhir bunyi pertama adalah sistol dan bunyi terakhir adalah diastol saya akan mencoba untuk mendengarkan oke okay. Bunyi pertama yang terdengar ada dari 120 Oke, okay. bunyi terakhir terdengar di 80 Yang artinya apa? Untuk tekanan darah yang dihasilkan adalah 120 per mm Hg. Baik Pak Hasil tekanan darah Bapak sudah bagus ya Pak ya, hasilnya adalah 120 per 80, artinya sudah normal ya Pak ya. Oke, kemudian setelah kita menyampaikan kepada pasien hasil dari tekanan darah yang kita ukur, kita langsung merapihkan alat-alat pengukuran tekanan darah. Saya lepas dulu mansetnya ya Pak ya. darah, maka hal kedua yang kita lakukan mengukur TTV adalah kita mengukur suhu tubuh dan juga sekaligus kita akan mengukur nadi dan juga pernafasan. Sekarang saya akan mengukur suhu dulu yang berbarengan dengan saya akan mengukur nadi. Ini adalah alat termometer yang akan saya gunakan untuk mengukur suhu. Ini adalah termometer digital sehingga kita tinggal menghidupkan alatnya saja dan meletakkan Termometer ini di aksila dari pasien. Bapak, saya akan mengukur suhu Bapak ya. Saya menggunakan alat ini. Jadi saya nanti meletakkan alat ini di ketiak Bapak ya. Maaf ya Pak ya, saya letakkan alatnya dulu ya. Nah. Sambil suhu sedang diukur, maka kita akan mengukur dari nadi pasien. Untuk mengukur nadi pasien, maka hal yang harus kita gunakan adalah kita harus memiliki jam untuk mengukur dari nadi pasien. Untuk mengukur nadi, kita bisa melihat jika memang uh, nadi pasien itu teratur, maka kita bisa mengukurnya dengan 30 detik saja atau dengan 15 detik saja. Kita meletakkan tangan kita di nadi radialis, ya. Kita meletakkan tangan kita di nadi radialis, kemudian kita hitung. Waktunya berapa detik? Oke, okay. nadi pasien itu saya mengukurnya 15 detik, hasilnya adalah 20, artinya pasien nadinya itu 80 kali per menit. Ya, karena uh, detakan dari nadi pasien itu teratur. Kemudian termometernya sudah bunyi. Maaf ya Pak ya, saya ambil ya Suhu dari pasien itu adalah 37,0 derajat Celcius Jadi suhu pasien normal Kemudian, yang terakhir yang kita ukur adalah mengukur pernapasan pasien Kita menggunakan jam lagi untuk melihat berapa pernapasan pasien Tekniknya, jika Pasiennya tidak bermasalah, kita boleh meletakkan tangan kita di perut pasien untuk mengukur nafas dari pasien. Dan kita melihat jika memang pernafasannya teratur, maka kita bisa mengukurnya cukup dengan 15 atau 30 detik saja. Bapak, maaf ya. Oke, baiklah. Pernafasan pasien 20 kali per menit Bapak, saya sudah mengukur ya suhu nadi dan juga eh, pernafasan Bapak Untuk suhu, Bapak suhunya adalah 30 derajat Celcius Artinya masih normal ya Pak ya Tidak ada masalah Nadi Bapak tadi saya ukur juga 80 kali per menit Normal, tidak ada masalah Kemudian pernafasan Bapak 20 Itu normal, tidak ada masalah Oke jadi hasil tadi tekanan darah, tanda-tanda e, vital yang tadi sita ukur, hasilnya Bapak kondisinya baik-baik saja ya Pak ya, tidak ada masalah. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada? Baiklah Pak. Jika tidak ada lagi, baik Pak. E, bagaimana perasaan Bapak setelah saya mengukur tanda-tanda vital Bapak? Terasa lebih enak Bu, oh, Pak? Oke, lebih lega ya Pak ya. Karena Bapak, tanda-tanda vitalnya hasilnya baik-baik saja. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang perlu saya bantu, maka saya akan balik dulu ya Pak ya, ke ruang perawatan. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, silahkan Bapak nanti pencet bel, nanti kami akan datang untuk membantu Bapak kembali. Segera cembuh ya Pak, tetap semangat selalu. Setelah selesai berpanmitan kepada pasien, maka kita langsung membuka sarung tangan kita, Membereskan alat, kemudian kita membuka sarung tangan kita, dan kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita menggunakan cuci tangan 6 langkah, ya, satu, dua, tiga, empat. menyampaikan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital semoga bermanfaat terima kasih